Jadi mendengar azan itu antara orang beriman dengan yang belum beriman Itu akan lain cara meresponnya Karena itu ketika anda mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar Itu tanpa anda minta, hati anda akan mengatakan Sudah azan, cepat, siap-siap Gitu ya nah, Tapi kalau imannya tidak dinyalakan Sinyalnya tidak dinyalakan Dia akan mencari Bingung ini apa ya Karena pernah ada memori itu Sebelum terlahir ke dunia diperkenalkan ada memori itu itu di Quran, Surah Ketujuh, Al-A'raf, ayat seratus tujuh puluh dua.